Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP Negeri 1 Banyuasin 3 Kepala Sekolah Ibu Lenda Hasrini SPD Pada tahun ini SMP Negeri 1 Banyuasin 3 Berpartisipasi dalam Lomba Fashion Show 3R Yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Pembimbing Heri Kapri SPD Perancang Busana dan Model Aurelia Zahra Benita dengan tema kembang pededa Alat 1. Lem tembak 2. Gunting 3. Tang bahan 1. Karung gandum segitiga biru 2. Wantek 3. Tali rafia 4. Potongan kaca bekas 5. Tutup botol emas bekas 6. Batu kebaya bekas 7. Lem air 8. Bon. Lem tembak 9. Seng bekas 10. Cat pilok Cara membuat hiasan kepala Potong seng sesuai dengan hiasan kepala yang diinginkan Kemudian semprot dengan cat pilok warna gold Cara pembuatan baju 3 m Potong karung gandum segitiga biru sesuai dengan pola baju yang diinginkan Kemudian dijahit lalu untuk memberi motif jumputan bagian duyung bawah baju ikat dengan tali rafia kemudian siapkan air hangat basahi baju dengan air hangat lalu angkat siapkan air hangat masukkan empat bungkus wantek sesuai yang diinginkan kemudian celupkan baju dan dibolak balik sampai rata lalu jemur sampai kering kemudian buka ikatan tali bagian duyung Baju hingga membentuk jumputan Kemudian hiasi baju dengan kaca bekas Batu bekas Tutup botol bekas Tali rafia bekas Untuk menambah kecantikan baju tersebut Inilah peragaan Busana Lomba Fashion Show 3R Di Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin Dari SMP Negeri 1 Banyuasin 3 Dengan tema Kembang Pedede Let's mm go. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.